Dari AAT, ya, yes, benar banget. Enak, satu rush, ya kan? Dia tahu ada lagi-lagi masalah di luar sana. Langsung saja dirapatkan positioning dari AAT, tapi ternyata AAT satu player yang harus diamankan terlebih dahulu. Alterigo, apakah mereka bisa menyelamatkan kawannya? Potato di belakang sana yang sudah merangkak-rangkak terus mundur, berusaha untuk menyamperin kawannya. Tapi skylights rotasi yang cukup enak dan nyaman berhasil mereka bangun masuk dari arah utara, dan kayaknya sama sekali tidak menerima apapun. Halangan gitu loh dari arah atas bergeser kembali kamera ke arah Bigatron Red Alliance Dan ternyata balik lagi, balik sana, balik sini ya Agak sedikit galau mungkin dari kameramen atau observernya Dan ternyata Embod pun yang sudah tertakedown Akan berusaha diselamatkan oleh seorang Harvard Tapi ternyata what happened Superuna Begitu tajam tembakannya Berhasil untuk mendapatkan seorang Harvard Yang sedang berusaha untuk melakukan revive terhadap kawannya Oke okay, dan kali Ate sudah berhasil lagi seorang Demon apakah bakalan direvamp begitu saja oleh YouTuber dan yes, menjaga juga angle dari tim Poin, cukup aware apa yang dilakukan oleh YouTuber, ada, ada waktu 5 detik lagi, ada space yang dilakukan juga oleh Bon, Bon VGP Pro, dan Circle sudah lebih mengecil lagi bagaimana dari SG yang... Nyulap arah rotasi mereka dari utara ke arah bawah, berarti BTR ada kontestan baru selain V Gaming. Ate sudah bangkit empat lini sekaligus dari altar Igemawah, Renal ada yang ngebaik setiap gue nggak tau ini dari arah tembakan mana, Renal didapatkan. Yes, dan oh, udah more, banyak ternyata. banget fight yang terjadi. Alter Ego agak terjepit ya posisinya. Di depan ada orang, di depan juga ada orang, dan itu adalah west decision untuk langsung disengage dari area rumah Dewa Angry Animals Team. Karena kalau misalkan mereka ngotot terus-menerus di area sana, mereka bakal menerima halangan yang cukup banyak. Boin pun kali ini yang berhasil untuk melakukan revive terhadap dua kawannya, bakal menerima lontaran kirana dari kid Cuba ke arah depan, dan ternyata lagi-lagi saling timpuk-timpuk granat pun terjadi dan dua tim ini memang berada di tempat yang enak, berada di bagian bibir circle dan seharusnya mereka akan berusaha untuk ngejaga aja, ngejaga badan jangan sampai ada yang ke off. Ya, dan AAT pun satu satu demi satu vehicle yang sudah diladakan begitu saja oleh Poin. Poin tidak henti-hentinya menghujamkan terus utility granat yang mereka punya. Entah itu stun granat, Molotov, off, granat juga bakalan ngelock satu angle seat yang paling ke tapi Victim bakalan menyantap darah-darah mereka dan 80 kg setitik darah lagi adanya vehicle yang terexport begitu saja. Rocky dari arah sisi jauh nampaknya lebih aware lagi menjaga sisi belakang. Lebih fokus karena Misteri yang bakal menyantap dari MH kembali lagi ke arah point dan juga AT yang masih cukup alot untuk memperbutkan covering spot kompon ini. Yes, gue agak nggak ngerti sih dengan pergerakan Yumi. Yumi itu selalu banget bergerak dengan barbar ke -bar arah depan ya. tanpa perhitungan pasti dan Betul. Itu adalah sebuah area open gitu loh Yang dia tabrakin tanpa mengecek terlebih dahulu Di bagian high groundnya itu ada tim mana Dan malah jadi poin yang cukup nikmat Untuk victim yang berhasil mereka kuasai Sementara bone fight juga dari sisi lain Akan melakukan fight juga Tapi kita bakal fokus dulu dengan boin Yang ada sudah berdekatan dengan AAT Sebenarnya berdasarkan yang ada Tapi AAT bergerak secara bersama Seperti sebuah unit ke arah depan Bakal langsung menyapu bersih Aim yang masih tertahan di belakang pun Belum bisa kemana-mana Bakal sedikit tarik mundur juga kutil, yang sudah tertunduk lemas nampaknya bakal sulit untuk diselamatkan. Tapi bon VIP Pro, bakalan kita nantikan ini Matang hmm, Ada agak sedikit miss the prediksi, karena di depan udah gak ada siapa-siapa lagi. Mungkin hanya sedikit usaha untuk membersihkan area saja. Oke, lagi, bagaimana? poin 3 40-an, 40-an, 40 dengan di sisi tengah Gunji Fro benar-benar terkikis. tapi Kutil pun juga saling adu trading knockdown di sini terjadi tapi Embot juga 1v1 situation dan harvest yang mengontrol area tersebut dimenangkan dengan poin luluh lantak 3 player sekaligus. Kali ini beralih ke arah sisi TV uh, Victim di arah sisi high ground di mana ...tertangkap Steve Boy dan nampaknya masih bisa di revive kembali oleh Okyozora. Red Alliance terpantau juga mengambil sisi safe zone dan mereka tidak terlalu terburu-buru... ...karena ada SG yang diam-diam menyelip -diam ke arah rotasi Red Alliance. Yes, dan ini dari Biggeron Red Alliance mereka benar-benar fokus ke rotasi sih. Dari tadi pergerakan demi pergerakan yang terus dibangun oleh BTR... ...mereka sama sekali enggak mau fight dengan tim lain. Karena lagi-lagi mereka tahu kuantitas player mereka enggak terlalu kuat untuk melakukan ofensif dan makanya dari tadi mereka berusaha untuk mencari area yang cukup nyaman untuk bisa masuk ke dalam secara diam-diam sementara lu lihat juga deh mobil yang dia punya cuma punya bagi doang ini kalau misalkan dia terlalu barbar -bar atau jalur rotasinya salah kelar ingat terlihat aliens pernah sisa dua orang dapat chicken itu zupsi zupsi mungkin zupsi. zupsi sama bakalan lebih ngeri lagi kita berharap apapun yang terjadi untuk semua tim Indonesia Muyen, tertangkap itu saja dengan Zuxi Keras banget M4 dengan scoop tiganya Dan tapi mereka bakalan di lock oleh blue zone juga Dijepit tapi tidak terlalu terburu-buru juga Untuk menutup angle di lower ground juga hangout Banyak natural obstacle yang bisa mereka sebenarnya tutup Push. Dan one more nampaknya bakal menjadi kuncian mereka selanjutnya SG orang seorang Okeozoro Yang benar-benar terjebak dari masa lalu Semit sebelah kanan, pinggir sebelah kanan pun Slayer sebelah kiri dan juga Nikro Tapi Zuxi masih cukup aman karena Yuhai memenangkan spot dari One More. Luar biasa duet yang dilakukan dari Red Alliance. Yes, Raytech area yang berhasil, sukses berhasil diamankan oleh Bigger Red Alliance membuat mereka mendapatkan sebuah area yang cukup nyaman di bagian bibir circle-nya. Namun kali ini bergeser sedikit skylights, yang ternyata diam-diam sedikit demi sedikit membangun rotasi dan ternyata masih lengkap juga dengan empat playernya Walaupun memang tidak terlalu banyak elimination atau kill yang berhasil diamankan. Tapi Alter Ego kali ini yang ternyata sudah mulai mendapatkan sebuah rumah persis di bibir zonanya. Ini cukup enak sih sebenarnya untuk Alter Ego. cuman okay. masalahnya adalah sisa dua orang gitu kan, sisa Renal re sama Hazelnats. Karena tadi posisinya mereka bertemu dengan Voin, bertemu dengan ate Sedikit susah untuk bisa uh, menyelamatkan ini diri. Ini sih yang pasti sih tim Indonesia sih. Ada victim, begitu Alter Ego sudah mengamankan ataupun mengontrol juga dari arah sisi tengah, SG juga pijakan-pijakannya juga cukup apik, jadinya lower ground dan high ground juga, masih ada si sampah player dan Red Alliance pun tidak menutup kemungkinan, mereka selalu memainkan magic trick, di mana duet Zupsi dan Yuhite selalu benar-benar imba, dan bisa Bisenold ngelokara tim dari SG Slayer yang sudah membuka juga smoke up, sudah Luzon berjalan, memang seharusnya dilakukan, tapi agak satu angle mana Victim benar-benar commit lock ke arah SG Gaming yang terjepit oleh Bluezone Victim gak terlalu terburu-buru tapi zuksi langsung menerobos aja bos diikuti you heart oh. kali ini mereka mempunyai dua vehicle sekaligus tapi Zuxie ditembakkan oleh Sonat Bar -bar -bar. tapi dibalikin direfrag balik gimana kerasnya dari seorang Zuxie -nya dan masih ada proning yang dilakukan untuk menghiling darahnya terlebih dahulu yes dan ternyata suara tembakan langsung memanggil membangunkan awareness dari Alter Ego di depan sana Hazelnut dengan Renare langsung merubah repositioning mereka kembali Dan Hai kali ini yang menjaga What? posisi dari Zuxi yang sedang menemukan healing untuk sementara waktu menyisakan satu player terakhir What? di bawah sana Demara alter ego yang harus dipulangkan terlebih dahulu Dan Bigatron berhasil untuk mengamankan sebuah compound yang cukup nikmat di bagian bawah Tadi agak cukup panik dari Alter Ego bagaimana mereka mendengar suara step mungkin dari Big Eternet Aliens. Akhirnya membuka badan, malah di backstep adanya victimnya juga SG yang siap siaga juga. Sudah mengetahui posisi Alter Ego dari awal di kompon tersebut. Di kali ini yang agak cukup struggle, mereka nampaknya mem uh, memakai strategi seperti BFD, membiarkan tim-tim yang lain dari fight, tetapi dari Fajar tetap dengan suara speed. Benar-benar ini one v one untuk... that beat sulit nampaknya untuk menghadang gempuran dua player sekaligus dari Genfoss wow. telepronik Genfoss the strong man from victim dengan 14 kill point meluluh lantakan SJ yang bertengger di hashtag satu wah oh, gokil banget victim sudah mengamankan 14 kill point ini gokil banget dan ternyata kalau kita lihat misery yang sudah diutus ke arah depan namun di sisi lain Zuxi melempar granat ke arah depan What? point aimbot last man standing pun harus dipulangkan masih bertahan kali ini Zuxi dan punya PR untuk Tetapi smoke demi smoke akan pop out oleh seorang Zuxie untuk bisa menyelamatkan kawannya. Mengerikan duet antara Zuxie dan juga Yuhai. Bagaimana mereka dua player saja dari awal tetapi sayang sekali Genfoss The Strongman from Victim. Membakan begitu saja oleh B BX Key dan dipulangkan ke Ralobi menandakan tiga versus tiga versus dua kali ini. Dari wow. channel, oh enggak. Bisa notice sisa aja, ya? Key dan choice sisa aja. Dua. Oh, enggak? sisa tiga, tiga sisa tiga, tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga ya 1, 3, 2. Ini 1, adalah 3, 2. angka dari masing-masing tim yang terjadi sekarang. Karena tadi Victim pun memang walaupun mereka berhasil untuk melawan satu tim di depan sana, alter ya kalau nggak salah ya? Uh, bukan, eh, SG. SG ya, tapi yeah. ternyata mereka pun harus menerima tembakan-tembakan juga dari sisi lain. Dan ini adalah area yang memang diperebutkan terus-menerus dan bikin menurut Red mendapatkan zona, mendapatkan rumah juga. Hanya timing dan momentum saja sih menurut gue. Ini 50-50 deh tapi kayak menurut gue ini The Javu gak sih pas dulu Zuxi Luxi di PMGC Udah ya, lumayan Di Miramar ya. mereka dari awal sisa 2 sampai akhir uh -huh. sisa 2 Dapet incikan apakah ini akan terjadi lagi untuk Red Elias dan Misri Sudah menabrak kompon Dimana ini kompon yang paling aman juga masuk dalam circle Tapi Bisenolt juga ada play dari, dari Choi dan juga Ki Sudah menembus pertahanan oh, dari no, Zuxi dari. juga Tapi ada tembakan juga yang dilakukan dari seorang Misri dan Zuksi Yang masih diam-diam ingin men pergerakan dari Bisenolt Oh my god, ini gokil banget di seri berhasil untuk melakukan cover atas tembakan yang dia terima dan ternyata berhasil untuk melakukan healing terlebih dahulu juga BX yang ternyata sudah mulai diam-diam merayap ke arah dalam mereka sama sekali tidak melakukan agresivitas apapun baru satu kill point saja yang diamankan tapi apakah kali ini dari Bigetron dan juga Victims, secara Indopride mereka akan bisa mendapatkan winner-winner chicken dinner. Untuk sementara waktu dari BX pun memanfaatkan timing dan momentum satu player sudah diutus untuk ke arah depan untuk membuka rumahnya seterlebih dahulu juga. Zonanya semuanya berhasil megang ya, semuanya berhasil untuk melakukan touchdown ke dalam zonanya. Tinggal eksekusinya aja nih seperti apa? Ya tinggal close combat aja nanti bakalan terjadi dan instruksi mempertahankan senadaran lumayan. Dan bakalan healing-healing terlebih dahulu nampaknya masih ada 5%. Persen. Dia pegang. Yohai juga masih cukup ada utility yang dipunya. Yohaid masih siap juga standby dia di balik-balik. Pintu, kemudian juga adanya drinking yang di-pop out untuk Ooh, menjalankan okay. circle yang ke-8 yang melebar kali ini ke arah sekitaran New Heights. Tapi setup yang dilakukan dari pemain-pemain BX juga cukup luar biasa. Satu di depan, dua di belakang. Ini bagaimana? Satu di depan nampaknya bakal menjadi tameng dan juga pembuka jalan terhadap B-Sanog. Misery nampaknya bakal mengganggu juga ataupun mendistrike pergerakan dari BX. Hmm, menarik nih ya. Mereka masih punya waktu sekitar 20 Wah, detik itis. sih. Ya, Apanya? Ini spot dari... Misery, lo liat, tipis oh, banget, iya sih. dari blusen sama uh, tembok. Ini liter-liter pojokan ya. <tuk> <tuk> liter-liter <tuk> pojokan, kayak kalau misalnya cewek mau cowok lagi berantem, Kok kamu mojokin aku melu sih? Nah itu posisi misery, pojokin. Blusennya cewek. <tuk> Blue cewek. Blue cewek kan, tekan-tekan-tekan misery terpojok. you won't look out for my wounds I suppose you will never regret it I should pull myself so from the roof Cause you fucking love it when I fail Cause you won't look out